Baiklah bersahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Bersahabat ya, kembali kita dibikin bangga dan happy banget ya Sore hari ini Masya Allah mendapatkan cidukan vitamin manja Lagi-lagi tak salah mengidolakan Bunda Lesti Yang orangnya selalu humble, selalu ramah dengan siapapun Bersahabat ya, Vibusnya luar biasa, positif banget ini momen masih di acaranya ke Arya Ricis persahabat yang luar biasa. Momen ini pun direpost kembali oleh Anggun Sendal Putih, underscore Bilar. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, gak salah mengidolakan seorang lesti Kejora yang humble, ramah, dan baik kepada siapapun. Bebasnya itu positif banget, katanya. Itu luar biasa banget ya, hingga banyak juga komentar yang diberikan. Salah satunya dari Evie Permata, underscore SS, disitu mengatakan, "Masya Allah, pokoknya doa baik buat Dedek, kuat dengan segalanya." Luar biasa ini sih, tentunya kebahagiaan, kebanggaan sekaligus untuk kita semuanya. Dan selanjutnya persahabat kita simak juga masih di laman akun Instagram yang sama ini memposting video Abang L yang dikerumunin oleh para wartawan dan pastinya persahabat ya selalu banyak yang gemas kepada si baik satu ini masya Allah banget ya si ganteng si gemes masya Allah apalagi outfit yang dipakai ini kece badai dan Alhamdulillah persahabat ya ternyata banyak sekali yang hadir di acara riarisis kali ini. Kita simak sahabat ya, akhirnya baby L ketemu dengan baby Air juga nih, anaknya dari kak Iris Bella Tuh, Masya Allah banget ya, malu-malu nih ketemu baby Air Lucu banget ya pokoknya, banyak sekali yang salvek dengan penampilan idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat ya, ke momen berikutnya tuh, benar-benar sih lagi Tentunya main bumerang di Instagram, luar biasa, gece banget juga nih penampilan dari Bunda Lesti yang tak pernah gagal Setiap harinya penampilannya luar biasa cantik Postingan ini persahabat ya diunggah kembali oleh akun sahabat The Tank _Lenslar. Kita simak juga di kalimat komentar, ini banyak sekali tanggapan dan respon juga yang diberikan dari akun Instagram, umdian45 mengatakan, Masya Allah meluber, karena itu berselamat ya vitamin hari ini. Nah, ada juga komentar lain diberikan dari akun Sinta Leslar Saudi. Masya Allah bunda, sambil dikasih love hitam 4 sekaligus untuk Les di Kujura, karena kece banget ya penampilan dari idola kita ini. Dan selanjutnya persahabat kita mampir ke fashionnya Abang L Yang kita tunggu-tunggu persahabat ya Outfit yang dipakai oleh Baby El kali ini Harga yang sangat fantastis Dimulai dari jaket Gucci persahabat ya Ini dibander seharga Rp 5.652.759 Wow hampir 6 jutaan persahabat ya Dan kita simak juga celana yang dipakai Ini dibander Rp 400.000 untuk sepatu juga persabed ya, merek naik. Ini satu juta tujuh rupiah. Kalau ditotal kan, nih ya, hari ini saja Abang L persabed ya, memakai outfit seharga tujuh juta tujuh ribuan, hampir Rp 8 juta rupiah untuk hari ini aja nih persabed ya, masya Allah. Kita doakan yang terbaik semoga. Berkah, barokah, dan selalu lancar Rezeki idola kita, amin Dan kita semua juga bersahabat ya, mudah-mudahan rezeki kita selalu lancar Dan selalu diberikan kebahagiaan Barokah, keberkahan Dan tentunya kita tetap semangat dan kompak Mendukung karya-karya idola kita Dan selanjutnya bersahabat Vitamin juga kita dapatkan dari Bunda Lesti Bunda Lesti mengunggah sebuah fosingan foto Kebersamaannya dengan artis-artis cantik Bersahabatnya cewek-cewek cantik, Masya Allah Setengah jam yang lalu diunggah di laman akun Instagramnya Bunda Lesti Pastinya warga konon dibikin salpok juga dengan ekspresinya Abang Fatih yang sadar kamera bersahabat. Aduh, emang cute banget ya Abang El Selalu saja sadar kamera Masya Allah sudah pintar makin mengemaskan Dan kita lihat persahabat ya untuk info hari ini juga Ria Ricis, ini untuk gender atau jenis kelamin Anak pertamanya itu adalah Wanita atau cewek yang ya, doakan juga nih buat Ria Ricis. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang solehah. Amin. Di postingan ini, bersahabat, ya, Bunda tim pun meneruskan sebuah kalimat: "Kakak Icis dan suami selamat untuk baby girlnya. Insya Allah, jadi anak yang solehah. Amin. Masya Allah, banget ya hingga banyak sekali tanggapan, komentar juga yang diberikan dari Teh Fitri Karlina yang ikut menanggapi Masya Allah. Semoga aku bisa segera nyusul kebahagiaan ini." Amin amin ya alamin ya doakan juga buat TV Tri Karlina. Semoga bisa tentunya segera mendapatkan baby. Ini pasti kebahagiaan yang ditunggu juga oleh TV Tri Karlina. Dan persahabat ya ditanggapi juga oleh Ka dengan memberikan love hitam 4 tuh untuk Bunda Lesti Allah, Yuk bom like di postingan ini.